On. We got burning all right in the Sidayat mi lu itu, jadi Jadikan aku anjing motor, ah yang ada di sini dong. Jadikan aku kasih hatiku beli tadi Oh wis ada motor Jadi hari ini kita mau ke Pangandaran, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 7 motor, yang air biru sana nggak ikut Eh kecil saya Siatiku Ku describe a good day hei jatuh cuy, Sorry coy aja, ngegas aja. Nahan? Nah, ya, hah? Oh, ya. Bisa naik naikin Kyo, ada... naikin nih kunci elat. Ini mau makan dulu. Ini sambil nyuci motor. Lah. Oh, nah, kipu -kipu. Hah? sekalian nih kotor anjing. Ya, kan. <laughs> Orang mah. Sebelum pergi cuci dulu gitu malam Ini mah pas udah pergi baru dicuci Yang lain udah pada jalan lah ya anjing ditinggal sendiri cu Pada ke pom bensin kayaknya parah ditinggal tadi gua ngecek air radiator dulu soalnya tadi kayak bocor air radiatornya kemana mereka anjir isi bensin di dimana pom bensin ah ini mah lewat kayaknya mah mana anjing katanya di pom Gak ada cu pom sebelah mana, cu Oke, jadi hari ini kita mau ke pengandaran. Ini gue bawa tiga motor, WR yang 250 puluh dipakai temen gue sama yang satu sanat, yang 150 lima dipakai juga. Uh, macet anjir, berangkat jam segini mah. Tadinya mau malam, cuma... Kalau ngevlog malam, gak enak gelap, cok. Jadi, enaknya jam enaknya mah jam segini. Kalau ngevlog mah. Jadi, satu arah gitu, bertawa tau aja. Ya, udah lama gak pernah kesini. Perasaan dulu, kalau nggak salah, dua arah ini mah jalan. Sekarang udah dibikin satu arah. Pantasan tadi ada jalan muter ke belakang. Enak sih kalau ada searah kayak gini. Iya, kalau nggak salah, tuh ini dulu, dulu dua arah ini mah. Sekarang udah dibikin satu arah, cakep. Eh maklum jarang apa keluar jauh soalnya ya tetap aja masih macet di sini kita tahu mau cet apa cu enak sih kalau keluar cua apa panas kayak gini enaknya di kamera gua doang misalnya kamera pakai ND filter tapi nggak enak kalau pakai ND filter kalau udah mulai sore udah mulai mendung dikit udah langsung gelap aja jadi kalau pakai ND filter harus bener-bener panas terik buat apa cuacanya biar terang gila cok macetnya sampai sini anjir pada antara arus balik sama pada wisata keluar kan, yang Bandung wisatanya keluar, keluar Bandung, yang dari luar Bandung wisatanya ke dalam Bandung, kebalik gitu. Garut ini lewat mau lewat Garut apa lewat mana nih anak-anak? Katanya tadi mau lewat Garut. Mau kalau lewat Garut agak muter, cuma katanya pemandangannya bagus lewat pinggir pantai. Rek lewat mana? Baik. Oh macet gitu Garut ini Nah, itu pada ke pantai atau rumah macet? kanjakan mana? itu anjing oh. macet gitu gue belum? oh deh jalan di depan nembus garut bisa tadi tapi tembusan diharap diharap mana? De kalau ayo tuh lewat tasik weh oh macet aja ini gak jadi lewat garut Tadi lewat garut malah lewat situ kalau ke garut macet gitu aja jadinya lewat tasik aja macet lagi Cok. ini dari belakang apa dari sana tadi panjang udah jauh macetnya, memang paling benar jalan malam anjir, cuma <Susuk> kalau nggak ngevlog mah enaknya malam, tapi kalau ngevlog enaknya siang kayak gini. Gue kalau gua ngerinya kalau lewat pinggir-pinggir kayak gini tuh banyak paku aja ntar tiba-tiba ada kawat atau paku aja yang nancep di ban eh ada arul arul versi mini <tik> Eh, ketemu Arul lagi, banyak Arul di sini aja. Arul versi mini cok, kasihan juga lihat monyet digituin ya ini. Enggak tega gitu lihat saudara di ini. Ya. Kasihan, nih ya. robot saja lah anjing ah Begini doang loh. bacanya mendukung mendukung buat singgah beli minum aja panas juhu panas jadi haus aja ini panas-panas kayak gini minum pokari enak bener nih pokari atau enggak kuah dingin boh ah. sini udah agak enak jalannya, udah agak adem, terus dingin terus ga macet juga uh. Rossi's on the charge, he started he's gone down, he's holding his hand, and there is Thomas. he's under pressure from Mark Marquez, Rossi has made a great progress, up five from 10th to 5th, flying, making Bapak-bapak yang pakai Scorpio barbar -bar juga anjir. bawa motornya. Ngeri cowok ngeliatnya Di Bablas juga anjir itu bapak-bapak yang pakai Scorpio. Padahal dari lawan aratnya ada motor mobil gitu. ini pada di belakang apa ada di depan sih anjir mending beli es buah dulu co lah <laughs> haus nah, berapa satu pak? satu pak buah kita istirahat dulu panas co anjir panas macetnya panjang gila gila dari ujung sana sampai ujung sini gak ada berhenti-berhenti taruh situ aja dulu pak kita ambil istirahat bro. Oh. Itu ada satu orang lewat Anaknya siapa ya Kicu? Emang ditapel ke luar gak? Candi las Ayah Ayah kabel tis dah Ayah kabel tis orang Oh, eh, bau, nah, dilas. Ah, kudu dilas itu. Iya, ya. oke, mari kita lanjut lagi. Ini baru nyampe tuh Malangbong, masih jauh perjalanan, masih 3 jam lagi. Kan, total perjalanan teh Bandung Pangandaran 4-5 jam lah, paling lama 6 jam, 7 jam kalau nyantai Mana ini? Oh, si Idris di belakang. udah udah nyampe mana ini Tasik Malaya oh udah nyampe Ciawi ya palingan kisaran dua jam lebih lagi lah perjalanan paling nyampe Pangandaran sore jam 3 atau jam 4 kayaknya ya ini kan masih jam berapa jam 12 atau jam 1 tadi sih atau jam satu jam kayaknya Mamis, Jawa Tengah. Huh, pemandangannya tuh, cakep. anjir ini, kalau malam nggak kelihatan semua. Ini udah masuk, jamis. Ini udah masuk, jamis nih. Oh lumayan lah pegelnya anjir Pegel sih nggak terlalu Karena busa jok yang ini nggak terlalu keras empuk yang ini mah. Cuma ada sakitnya tulang belakang hmm. <laughs> Pegang hmm. apa mikul tas hmm. Di depan tadi mah hmm. Coba di depan Idris di depan tadi kayaknya mah ini yang lain pada kemana ajaa enggak kelihatan di depan apa di belakang mereka teh boasaan oh, di depan tuh ada yang di depan di lain gauh Hai klasik Malaya Jateng lurus Hah? kanan. Sa ada oh, anjing, aing. Ban aing kan? kada oh, ini. dipencet. Ngikutin kaki remnya teh. Makin dipencet baru mas ori makan -mak -ma di pencet, satik langsung ngunci ban aing. Tomatorko tuh yang 250. Ya yeah, aman. Aman. Nih, kita udah di Pengandaran. Nyampenya kemarin sih, kemarin jam berapa ya malam kalau enggak salah. Tadi malam kita mandi di sini sih. Jadi tadi malam jam 2 salah. Memang ya, kalau siang pagi bagus. Tapi kalau malam anjir. Gelap sekali juga enggak ada cahaya, sama, -sama.